assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di Niko Saputra ya dan pada kesempatan kali ini saya ingin kasih tutorial cara install net framework dari 3.5 ya yang error pada Windows 10 silahkan kalian buka dulu task manager ya dari kolom pencarian lalu setelah itu jika kalian klik run administrator maka tampilannya akan seperti ini ya lalu silahkan kalian klik di bagian panah merah itu lalu kalian pilih service ya klik saja di bagian service ini klik service Lalu setelah itu kalian klik di bagian open service yang paling bawah ya Klik aja di bagian situ, sesuai petunjuk panah. Jika sudah masuk ke tampilan ini silahkan kalian scroll ke bawah ya Cari yang namanya Windows Update ya Lalu setelah itu kalian klik lalu klik kanan ya lalu klik di paling bawah ya, property lalu perhatikan di bagian startup tipe ya di situ kan uh, ada tulisan disable silahkan kalian klik lalu klik bagian atas ya lalu setelah itu kalian klik apply paling pojok nah ini Kalian klik di bagian sini, ya. Klik di bagian sini, lalu setelah itu kalian start di bagian sini, ya. Klik aja. silakan kalian klik Oke OK ya, lalu setelah itu kalian close ya, close semua. Lalu selanjutnya kalian eh, buka folder ya. di bagian sini kalian klik kanan lalu propertinya. Setelah itu kalian klik di bagian ini ya sesuai tanda panah klik di bagian sini lalu pilih program sesuai tanda panah. Silakan kalian klik di bagian sini. Lalu setelah itu kalian klik di bagian ini sesuai tanda panahnya. Silakan kalian klik di bagian sini ya. Lalu setelah itu kalian yang namanya net NetEmu 3.5 ya dan silakan kalian oke okay. maka proses akan berjalan lalu silakan kalian update ya di sini silakan kalian klik update jika proses update ini selesai silakan kalian coba install aplikasi ya yang tadi awalnya eh, disuruh install net framework 3.5 error ya sekarang silahkan kalian coba saja